Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, lesti lovers, bill lovers, serta leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam. Kembali di Fativi hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan palsunya kabar terbaru dari idola kita lesti dan rizky Villar. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Kembali kita mendapatkan kabar spesial nih Bahagia dari BBL Persahabat ya tadi sore tuh Aduh Masya Allah banget ya Sangat cute dan sangat mengembaskan BBL sekali muncul Membuat warga Konoha pastinya semangat dan bahagia Kita lihat di kolom komentar Banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan dari akun Siti5590 mengatakan, Abang mah bebas papa, tapi pas papanya bilang bajunya kebalik, abang langsung lihat bajunya, gemes deh, ngerti ya katanya itu. Emang BBL ini anak yang sangat pintar, sudah pintar merespon persabat ya. Inilah kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan BBL selalu sehat, selalu menjadi anak kebanggaan kedua orang tua, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin. Berikutnya kita simak juga persahabat ya Ini info yang sangat penting banget untuk warga Konoha Karena acara besar yang akan diadakan itu adalah besok tanggal 17 Jangan lupa ini acara yang sangat luar biasa Kampung Merdeka yang akan disiarkan secara langsung live di channel YouTube Blaster Entertainment Tanggal 17 Agustus 2022 dicatat persahabat ya untuk jam dan tayangnya Tempat di lapangan Belalang Rawajati, Jakarta Selatan Startnya mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat jam 2 siang Untuk mulai startnya persahabat ya. Menangkan hadiah total 77 juta Wow, hadiahnya bukan kaleng-kaleng persahabat ya Spesial juga di hari ulang tahun Indonesia ke-77 tahun dan ada penampilan Lesti dan Rizky Pilar pastinya untuk menghibur warga Konoha jangan sampai lupa persahabat ya ini kabar yang sangat bahagia acara terbesar dari Lesnar Entertainment berikutnya kita lihat persahabat ya tadi tuh sudah pawai bareng ya Abang Adi Sky ada idola kesengan kita, popop Bilar dan Bunda Lesti pun ikut memeriahkan. Ini pawai, ini persahabatnya yang menjelang hari kemerdekaan. Wow, seru banget, ramai banget di persahabatnya besok, pastinya penonton sudah membludak tuh. Wow, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan ya, besok bakal ada kejutan yang akan disiarkan secara langsung di channel Youtube Lasar Entertainment. Karena bakal ada kejutan-kejutan dan kabar baik yang selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Seru banget, tuh, para Masya Allah, idola kesayangan kita memang selalu aja bikin kita bahagia dan selalu aja bikin kita selalu bangga kepada Lesti dan Bilar. Ini masya Allah banget. Jadi, jangan sampai lupa untuk warga Kona semua jadi ingatkan kembali ya, untuk acara besar itu besok tanggal 17 Agustus 2022 jangan sampai lupa dicatat juga jamnya persahabat ya untuk off-air pagi jam 9 dan untuk startnya mulai pukul 14.00 wakil Indonesia Barat kita support kita dukung acara idola kesenangan kita spesial di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun yang bersama di Simang juga info yang tentunya kita dapatkan juga bahwa dua vlog terbaru di akun channel YouTube lasar entertainment dan Rizky Bilar YouTube persahabatnya sudah sama-sama meng-up video terbaru di lasar entertainment ini momen spesial di acara karnaval SCTV 32 dan untuk di Rizky Bilar YouTube persahabatnya spesial juga fisioterapi ke rumah Papa Bilar ternyata Bilar juga keluhkan di badannya di persahabat ya Sama-sama kita dukung juga nih Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid Untuk selalu mensupport support mendukung karya-karya terbaik Dari Leslar Entertainment dan Rizki Pilar Youtube Kemudian persahabat disimak juga Info penting dari Ibu Siwi mengenai acara malam hari ini Final audisi The Akademi 5 Jangan lupa juga saksikan mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Tepatnya jam setengah 9 malam ini karena untuk Leslar akan tayang kembali bareng malam hari ini di panggung Indosiar. Kita lihat untuk deretan juri yang akan tampil. Yang pertama ada King Nasar, Salimah, Lesti DA, Dewi Persik. Dan untuk host ada Gilang Dirga, Ruben Onsu, Ramzi, Irfan Hakim, Rizky Bilar, Jirayud, Dut Akademi Asia. Yuk sama-sama kita juga selalu menyaksikan acara DA5. Karena idola kesayangan kita tampil bareng lagi malam hari ini. Semangat untuk warga Konoha ya! Selamat Support yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu menggambarkan kabar bahagia dan kabar gembira dari Lestlar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Minucakam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.